Karena bahagia itu sederhana, tinggal bagaimana kita menikmati dan memaknainya. <SILENCIO> Oke. Okay. Jadi di video kali ini, kalau tadi kita ke Bena, ke Soa, ke lalu nah, Kali ini kita mendaki gunung ke mana? Watunariwowo. Watunariwowo Kita mengejar sunset di sana dengan teman-teman dari Langas ini Daka Bertin dengan Ayu Dan kami masih sama krunya, saya ada Diandra, ada Ramafran. Fram oh, kahnya masih? Bagaimana ibu? Lumayan pak. Oke, okay. let's go. Watu Ya, terdengar asing di telinga Namun menyimpan keindahan alam yang menarik dan indah di pandang mata Kali ini perjalanan kami ditemani oleh dua anak muda Yang peduli akan lingkungan dan promosi tempat-tempat wisata yang ada di Jawa, Yaitu Kak Mertin Lusi dan juga Kak Ayunau, Dan tentunya dalam perjalanan ini ada saya, Diandra dan juga Romo Fram Perjalanan kami dimulai jam 5 sore Dan mari kita berangkat Langkah demi langkah kami tempuh untuk melihat pemandangan yang indah di puncak bukit Watu Watunaribowo. Sembari menanjak, kami mulai ditemani oleh kabut yang mulai samar-samar terlihat. Dari kejauhan sudah nampak gunung Inerye yang cantik seakan menemani kami berjalan. Dan di sebelah kiri bukit, kita bisa melihat puncak gunung Wolobobo yang sebentar lagi juga kita akan daki. Oke, di belakang sana ada gunung Inerye. Dan di sebelah kiri dan kanan ini kita disambut dengan kabut yang cukup tebal semoga saja di puncak nanti aman ya teman-teman Sampai di punggungan bukit sebelum menuju ke puncak bukitnya Kami istirahat sejenak untuk mengambil napas. Dari mata memandang memang memanjakan mata Kabut tipis hingga tebal menyelimuti bukit ini Walaupun di pinggir jalur terdapat bekas pembakaran hutan Tetapi tidak mengurangi keindahan bukit watu nariwo ini Nah, sambil menunggu untuk ke puncak Kita tanya-tanya dulu nih ke kamer tinlusi Ini Watunariwowo eh? ya? Yeah. Artinya apa kalau ini? Ada artinya tidak ada artinya? Uh. Kalau batu nariwowo ini kampung lama sebenarnya. Ada satu di di situ ke kanan yeah. lagi di sana itu ada batu besar sekali. Ya oh. dulu ya, dulu itu, itu ada eh, bekas kampung lama. Oh. Kemudian orang migrasi ke daerah yang lebih rata. Itu hmm. kalangan kita. Dan di situ dulu menurut legenda sih kalau dulu ada bencana alam, oh. semua orang lari ke sana dan Uh, nenek yang nama Nariwowo itu berubah oh. jadi batu. Mungkin karena dia lihat kembali ke tempat itu yang bencana oh. itu. Jadi batu Nariwowo, batu yeah. itu batu, Nariwowo itu, itu. Nama, yeah. nama nama perempuan, perempuan di sini. Yeah. di situ juga ada uh, batu yang bisa dibunyikan seperti alat musik. Oh, ya, yeah, di yeah. situ hanya kena kabut. Kalau sebentar cerah kita bisa ke sana. Amin ya. Mudah Kemudian, uh, Semua orang melihat semua ini adalah Watu Naribowo tidak oh. Watu Naribowo hanya di sana ini ke sana yang uh, kita tidak bisa lihat di situ yang bukit yang botak sekali tadi itu oh. itu, itu namanya Betimeluna oh. ya meluna itu uh, dulu ada legenda kalau ada perkawinan sedara itu oh, yeah. ya kalau perkawinan sedara itu kan tidak diperbolehkan nah yeah. sebagai uh, peringatan untuk seluruh orang-orang yang ada sekitar sini uh, jangan jangan lagi ada nah, perkawinan sedara, sedara maka laki-lakinya itu nama Luna itu dia tuh dirajam di atas bukit itu. Gitu. Oh, ya. situ ya. Oke, itu ceritanya ya. Wah, mudah-mudahan nih sebentar, ya, sebentar bisa cerah, kita bisa lihat. Tapi darah. biasanya tuh kalau misalkan. Uh, S sering sih kalau kami itu percaya orang orang kalau orang datang kalau niat tidak, tidak, tidak ada di akan kabut pas kali. <laughs> Tapi kami niat kok. Kami niat kok kesini, sangat tidak. niat. Ini memang musimnya kabut. Oke. Okay. Kita bisa bersabar lagi. Yeah. Kalau tidak masih Kalo ada tidak, esok sih, masih ada esok masih hari. Ada besok. Tapi menurut saya ini bagus juga. Kali ini kan kita dapat sisi kita di clean ini kabut. Dikarenakan kabut tebal dan kondisi jalur tidak memungkinkan untuk kami melanjutkan menuju puncak gunung Watu Naribowo ini Namun nah. tidak mengurangi rasa senang dan kagum akan keindahan alam ini Tadinya kami berencana untuk muncak lagi di esok hari Namun karena masih banyak destinasi-destinasi yang belum kami jelajahi Dan kami memutuskan untuk muncak lagi di lain waktu Yang ini berarti kami pasti akan kembali ke sini Dan menuju ke puncak bukit Watu Naribowo yang cantik dan penuh dengan cerita yang melegenda Sampai di sini dulu video kali ini perjalanan di Kota Bajawa masih berlanjut nantikan terus ya video-video selanjutnya jadi mari ke NTT Oke, okay, karena kabutnya tidak turun-turun, jadi kita memutuskan untuk Walong turun, sekali besok pagi, baru kita mulai lagi. Oke, okay, bye bye. Sampai ketemu besok.